Oke okay, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Iplay Sewu Wah, sulit-sulit namanya <laughs> Oke, okay, uh, langsung saja kita jawab pertanyaannya Kenapa saya nekan button flash, flashnya nggak naik ya bang Kita coba, kita tekan Oh iya, nggak naik Gimana nih ya, kita tekan nggak naik Oke, okay, langsung saja kita jawab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 ada di gambar ini nih. Jadi ditekan ini nggak mau. Ketika di hijau ini juga enggak mau. Ketika di CA juga enggak mau. Ketika di ini juga enggak mau. Ini juga enggak mau. Ini juga enggak mau. Ini juga enggak mau. Ini juga enggak mau. Apalagi video tambah enggak mau. Oke. Jadi teman-teman kalau mau pakai flash harus ada di mode M, AV TV atau P coba oke, okay. sempurna jadi teman-teman jangan khawatir flash kalian, tombol kalian tidak rusak oke, okay? seperti itu teman-teman jika ininya sudah benar M, A, V, TV, atau P, berarti ada yang rusak di hardware teman-teman tapi jangan khawatir ketika rusak ingatlah Indonesia Kamera sahabat fotografi videografi seluruh Indonesia akan kami perbaiki Alat-alat teman-teman Oke okay, Barangkali ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Akan kami jawab Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan jawaban-jawaban Dari pertanyaan kalian Salam sahabat fotografi Videografi seluruh Indonesia Salam saudara